Kalau lagi di acara-acara atau seminar kayak gitu, yang paling ditunggu-tunggu pasti adalah nasi kotanya. Apalagi kalau lauknya banyak dan enak, yang pasti buh, mantap. Nah, rekomendasi nih guys buat teman-teman yang mau nasi kotak paket murah dan yang pasti tidak mengecewakan. Isinya tentunya ada nasi putih, ada ayam kremes, ayam kremesnya itu gurih, kriuk, crunchy, tekstur ayamnya itu lembut. Dan juga ada bakmi goreng, juga yang bakminya itu sangat gurih sekali, lezat. Terus ada juga sayuran, sarinya kali ini kita pakai terancam, terus ada sambalnya. Dijamin deh, teman-teman nanti tidak akan merasa kelaparan kalau udah dapat nasi kotak Deli uang, sari.